mbak sis dan mas bro selamat datang terima kasih udah klik video ini kali ini kita mau jalan-jalan ke hutan bersama anak bayi dan kita akan mencoba mencari jamur yang liar di hutan luar biasa ya, mau cari jamur aja lepcingnya merah <tik> check it out Bayi ngeliatin Mama gitu amat, oh, Mama cantik ya? Eh, <tuh> kena matahari ditemenin sama Mas Hesten. Jadi, kalau misalnya mau ke hutan, mau masuk ke hutan, itu pastikan bahwa kamu itu aman dari uh, kutu. Ya, ada kutu yang terkenal di sini, itu adalah mengakibatkan um, kecacatan jadinya aku udah vaksin vaksin tik namanya tapi kan anak bayi belum tuh karena dia belum satu tahun biasanya hanya anak yang e, mulai satu tahun itu vaksinnya jadi dia aku kasih baju yang panjang-panjang ke -panjang, kaos kaki dan yang sempit-sempit gitu dikasih topi berharap itu bisa cukup mengamankan dia sambil nanti juga kalau pulang kita periksa lagi kita telanjangi dan kita cek aduh Jaman ya yeah. beware of the ghost and throats <laughs> saya tidak takut ghost saya takutnya sama serial killer <laughs> no, just the ghost the no. old people that lived here 100 years ago no, I'm afraid of human oh, ada rumah di dalam hutan aduh ruang hutan apa rumah kita ternyata masih ada yang lebih di dalam hutan sama luca sama hal, sama hal, nah, lucu nggak? lumayan, ya kalau siang lucu, kalau malam ini. Ya, Jadi untuk mencari jamur itu harus Mencari di tempat yang lembab, sedangkan di sini lihat nih tanahnya kering, nggak mungkin jamurnya keluar. So, aduh, soalnya tadi malam nggak hujan, biasanya hujan. It's, it's not so there. It's more Here. Yeah. Jadi kita, jadi kita perlu mencari hutan yang lebih gelap kayaknya kering juga ya di sini. Wow. Ada jamur yang merah. Lucu. racun Ini juga jamur, jamur. Aduh. Ini jelas-jelas kering nih tanahnya. I don't think we can find because it's dry. kok gendongan gini susah lihat jalan nih jamur tapi bukan itu saya tidak tahu apakah saya masih sanggup jalan sambil gendong anak ngos ngosan ayo ayo udah satu dua tiga uh -huh. aduh masalahnya aku tuh masih belum pulih nih loh masih sakit pasca operasi nggak bisa bebas jalan lari aja aku nggak bisa halo ya yeah, have been watching five minutes usually you are out like 5, no couple of hours maybe huh? if we don't bring baby it's okay for me to walk just hours in the jungle in the forest but it, I have babies sleeping here um, how long now? udah 20 menit kita di mencari-cari di tengah hutan tapi masih belum dapat juga dan aku nggak yakin deh bakalan nemu karena ini tanahnya tuh kering banget jadi kayaknya jamurnya nggak tumbuh biasanya harusnya kan memang di tempat yang lembab tahun lalu kita cuma jalan di pinggir-pinggir jalan aja itu udah nemu gitu loh udah bisa dapetin jamur tapi ini kita udah sampai ke dalam-dalam hutan masih nggak dapat juga kan aku capek ya ini bebannya 5 kilo loh. Mau Mus semosen. Ada yang masih berusaha mencariin jamur. Karena sebenarnya itu jamur favorit aku, enak gitu. Tapi kalau beli mahal dan lebih seru kalau big cari sih. <laughs> Spooky. Ya, kita tidak dapat apa-apa, pemirsa. Mbak Sis dan Mas Bro. Ora apa-apa. Ini aku dapat mushroom. This is my mushroom. <laughs> ada monyet. ini, ini, ini. Hmm, ada berries. Berries, berries. Buat si lagi. Oh my gosh. But this is so super small. Like. Yay! Okay. Oke, maybe someone peed on it. No way. I don't want to eat any berries. Yay! Enggak <laughs> mau. Enggak mau kalau dari hutan. Jadi di tengah hutan ini juga ada tempat yang lucu yang tadi aku lewatin. Ternyata ini rumah yang di situ. Itu dibuka untuk turis-turis siapapun yang mau berkunjung. Makanya di situ. Pantesan di situ tuh ada kano. Terus ada ayunan. Ada lucu-lucuan. Terus di situ ada kayak jembatan gitu. Ternyata ini bisa dibuka untuk umum siapapun yang mau tinggal di situ dan menginap menerima tamu yang mau merasakan pesona hutan di desa lengham akhirnya di antara hutan-hutan di perjalanan pulang kita nemuin dong secerca jamur i think i know how to pick ini Cuman dapet segini ya, Ella. Cuman ada tiga. Eh, hey, ya patah. <laughs> udah bilangnya dari bawah gitu metiknya ya. Berarti perjuangan kita tidak sia-sia. Tahu gitu ngapain kita masuk ke hutan? Ih, agak jijik ya saja nih tuh nemu lagi dikit-dikit ya kan cilik-cilik yeah, ya ini aku yang nemuin mataku jeli tuh ini juga sayang is it hidden yay mm aduh aku takut cacing tuh yay yeah. this is me founding aku keren wow keren <laughs> ngeren ke dewe Juga agak ada ini ini karena uh, nih. karena permukaannya tenggelam tuh tuh ah. Keto -e juga nggak nemu karena kemungkinan juga udah dipanen sama orang karena ini musim panasnya yeah. juga It's hampir juga hampir habis oh ah. uh. Panen panen panen panen panen jamur, moga moga orang no ulone ih, oh di situ juga ada tersembunyi, aku takut tuler, aku takut tuler. Nek ada yang nyaplok gitu wow banyak pemirsa wow wow Aduh. Wow. dia bersembunyi wow itu masih ada <lacht> ya elah kenapa kita pakai jalan sampai satu jam dua jam ke dalam hutan taunya di depan rumah ada Oh, uh, uh, anak bayi pun mulai menangis. Wah, itu masih ada di dalam situ. Gimana cara ngambilnya? Uh. Oh, dorong, dorong, dorong, cepule matu nih. Badalah. Yeay, this is big one. Ini juga, oh yeah. ya, <tanya> katanya harus hati-hati. Naruhnya karena mudah hancur. Oh. Wow, wow, wow, wow! Oh. Dan ini doang tempatnya kering, Buka hutan masuk-masuk di pinggir jalan aja ada, kan? Tuh, ini mau elek. Uh. Tuh, denger gak suara laler? Ya hmm. ampun, gak ada yang mau rebutan dulu. Tangan dulu itu sama ponakan-ponakan berburu jamur jadinya makannya juga rebutan, ngalah sama bocah, sekarang ini buat aku semuanya Maru ini dia hasil panen jamur di hutan di swedia di kampung kita di Lengham terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya hei dong thumbnail